Nama saya Angga. Saya mau berbagi pengalaman. Sebelumnya saya eh, bermasalah dengan keluhan berat badan yang tinggi antara sekitar 98 sampai 100. Awalnya sih saya tidak mau memilih jalan-jalan memilih mengkonsumsi obat-obatan pelangsing. Tapi setelah saya pakai Slim 3 ini, saya merasa eh, efek sampingnya nggak ada sih. Buang air, air besar dan lebih lancar. Hasilnya, Alhamdulillah sekarang berat badan saya sudah turun sekitar 9 kilo yang darinya 98 sampai 100, setelah minum ini Sekarang berat badan saya menjadi 90 Terima kasih Slim Saya sarankan buat teman-teman yang pengen seperti saya Mengurangi berat badan, khususnya bagian perut yang terlihat lebih kecil Jangan lupa mengkonsumsi Slim ya, Clivity Terima kasih